Ya, udah. Sehari seratus juta, dua, dua sebulan dua ratus juta. Ya, dua hari kerja dua ribu dua dua ratus dua ratus dua ratus Siapa sih manusia yang tidak ingin kaya, berkelima harta, pendapatan besar, wanita dan penyayang sebagai pendamping hidup Tentunya begitulah yang dirasakan Marcel sekarang Bukan seperti sulap, Marcel Witiando mendapatkan itu semua dengan susah payah Merintis karir dari nol hingga sekarang sudah layak disandingkan dengan Sultan Andara seperti dalam video ini, penghasilan yang didapat Marcel dibuka secara belak-belakan oleh Selin Evangelita yang akhir-akhir ini, dua publik figur ini sedang ramai diperbincangkan warga net Marcel satu bulan gak ada liburnya sehari pun, sampai satu hari ada empat acara Satu acara dibayar 25 juta, ungkap Selin dalam suatu acara podcast penghasilan itu lebih besar dari Celine. Pernyataan plak-plakan itu diaminkan oleh Marcel Witianto sendiri. Selain humoris dan mampu membuat orang lain tertawa bertanggung jawab, ternyata Marcel mempunyai kekayaan yang cukup banyak. Sehari 100 juta gua aja sebulan 200 juta. Dia dua hari kerja 200 jutaan ungkap Celine Evangelista sebagai netizen yang budiman bisa diperkirakan dong penghasilan Marcel sekarang dalam satu bulan